iya seperti suara, suara, ya. suara, suara. Ya. oh dia, ada yang tonton dia kamu kamu harus naik bukit naik di bukit nah, sembunyi di atas sembunyi di situ oh, ya. ada yang bisik ya. Ya. Semua sudah dibantai, Abang. Jemput saya. Semua sudah dibantai. Bantu saya, Abang. Jemput saya. Sisa saya sendiri di sini. Dibatikah. Semua sudah mati. Jemput saya Semua sudah dibantai. hancur semua. Sendiri di sini, bang. Jemput saya, jemput bang. Oke, okay bang. Monitoring CCTV bisa tadi besok deh. Semua, semua rekan-rekan sudah sudah dibantai ada habis samasan oleh kelompok IPM yang sisa saya sendiri, sendiri kasihan yang bertahan di sini oke okay. rekan-rekan yang di Timika bisa tadi dijemput, biasanya dijemput besok, bisa dijemput besok. Rekan-rekan, sisa saya yang sendiri di sini, semua sudah, semua sudah di lantai. Pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk negara artinya proyek negara bukan proyek swasta Jadi tentunya sudah berkoordinasi dari tahun 2017 waktu awal pekerjaan Nah pada saat pekerjaan ini eh, kemarin itu kita eh, dapat serangan dan kita tahu sendiri Di mana-mana pun kalau memang sudah dapat serangan Ya kita hanya bisa berserah pada Tuhan kalau untuk keselamatan Tapi tentunya kita di dalam negara ini dijaga oleh keamanan dari negara kita kasih. Kalau untuk itu bisa nanti kita serahkan Saya tidak bisa kapasitas menjawab seperti itu Karena memang saya bilang dari awal ada pekerjaan itu ada pengawasan Jadi kalau untuk seperti itu boleh diserahkan nanti kepada Uh, penegakan hukum, kalau untuk pertanyaan atau penyelidikan, atau seperti apa, makasih. Semua itu waktu pasti, duduk dong gorok satu-satu. Sudah, -satu. huh? sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, posisi sudah, sudah, mau kabur, nah, mau kabur, tapi sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, tapi sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Jadi Oh lihat dong digorok itu. Sempat saya lihat. Hah? Sempat saya lihat. Dulu gorok pakai parang gitu. Iya. Nah, jadi dibanti langsung di dalam. Hmm. Di dalam tenda tuh, hmm. Maka waktu itu jam 4 itu sudah terang tuh. Sudah agak terang gak Agak. Sudah agak terang. Agak, agak terang. Jadi sempat dong berdiri. bapak dari tidur, bangun dari tidur baru. Dong gorok satu-satu gitu. Digorok satu-satu dari ujung sampai ujung kemungkinan itu katanya tiada tinggal di gorak karena sudah lari iya nah. Mungkin, minggu, ya. belum ya. sempat sampai di dia karena dia kan ya. di ujung katanya kok di ujung toh tapi kalau misalnya dia tidur di ujung iya jadi tidak sempat dia sampai di dia ya. dia sudah lompat duluan keluar tenda itu tapi lompat tidak dikejar ya tidak sempat dikejar sampai tuh sampai tuh senter center ngikut ah oh cari kok cari saya senter-senter tapi kok kakak ko aku sembunyi di bawah jurang itu sembunyi semuanya di semak-semak itu, sampai hari yang kasih tahu. Eh, setelah sembunyi ini jadi harus naik lagi di sini, ah. naik naik lagi di jadi atas bukit. Ada yang? Tahu? Ada yang, Iya, seperti suara, suara. Ya, suara. Oh, dia ada yang tonton dia. Kamu, Aguk. kamu harus naik bukit. Naik di bukit. Nah, sembunyi di atas. Sembunyi di situ. Ada yang bisik, sampai semua, sampai semua sudah, sudah gemetar ini, saya paksa naik. Dia ini gini, saya paksa naik, gini, gini. saya nah. panjat, nah. naik saya setelah jam-jam sekitar jam jam itu, nah. semua sudah nggak ada. Itu. Nggak setelah kamu lari dari dari camp itu, selang, selang berapa hari baru aku turun cek lagi ke camp, langsung itu, langsung pagi juga itu. itu, langsung saja ke itu pagi. pagi itu dari ku bukit. turun dari dari bukit, dari bukit turun lagi ke camp. camp. Kok baru ku lihat mereka semua hmm. meninggal, sudah, sudah digorok. kau di lihat keadaan masing-masing di dalam camp sudah tidak bernyawa semua. Nah, baru ku cek HP apa juga ya, tidak, ya, tidak ada, HP -sudah laptop hmm. tidak ada. tapi pakaian-pakaian masih ada. semua masih ada pakaian dengan mayat yang bergeletakan dalam camp semua situ. Darah semua di dalam. Nah, hmm. terpaksa saya terpaksa ya ini eh, hmm. eh, apa saya ambil aja tuh sarung sleeping bed coba hmm. jadi darah semua sudah menggenang. Ya kan orang kalau bikin tenda pasti alasnya kan alas terpal Papan. toh? Papannya Papan Papan terpal. Iya apa pernah antar banjir air hitam darah menggenang di situ